Ya, ya, ya. Bisa bapai. bisa benar. Ya, Alhamdulillah. Eh, eh, aduh. <tik> <tik> <tik> <tik> ada, Indonesia Negara Assalamualaikum. Di saya akan ee mana gambarnya ini belum muncul. oh Saya memilih soal 2 dari yang Bapak kasih. Di sini ada dua luas. Yang pertama, luas 1 4 3 sama dengan 12. X1-nya 4/2 2, plus 2 sama 4. Y1-nya 3/2 plus 6 7,5 luas 2nya 6 kali 8 sama dengan 48 cm x2 nya 8/2 4 cm y2nya 6/2 6/2 3 cm eh uh, di sini rumusnya Sigma X sama dengan A1 kali X1 plus A2 kali X2 per A1 plus A2 e, dimasukkan angkanya A1 nya 12 kali 4 plus 48 kali 4 per 12 plus 48 hasilnya 240 per 60 sama dengan 4 cm yang kedua sigma Y nya sama dengan A1 kali Y1 plus A2 ke 2 Dikali 2 A1 plus A2 Sama dengan, uh, Sini 2 sama angkanya 12 dikali 7,5 Plus 48 Dikali 3 Per 12 48 234 60 Hasilnya 3,9 Sudah ya, Terima kasih